Buang nafas lewat mulut dulu. Ah, rasakan kelegaan! Keluarkan bukan ditiup tetapi dikeluarkan. Ah, seperti ada rasa lega. Nah, sekarang boleh, silakan pejangkan mata. Jika mau, satukan antara ujung jari telunjuk dan jempol, itu juga boleh. Dan kemudian taruh di atas. Silahkan, apapun yang membuat kita nyaman, kenali tubuh sendiri, kemudian pejamkan mata atau tidak, dan fokus pada tarikan nafas yang masuk. Ketika nafas yang kita tarik, rasakan udara mengalir melalui lubang hidung, tarik senyaman semampunya dan kemudian hembuskan nafasnya. Oke, begitu juga lakukan terus. Anda bisa lakukan dengan hitungan, misalnya ketika menarik nafas empat hitungan, mengeluarkan nafas empat hitungan. Silahkan. Semakin lama, coba rasakan nafas yang Anda tarik semakin dalam. Dan jangan ditahan di paru-paru, tetapi rasakan nafasnya menyentuh kembungkan daerah perutnya. Dan buang nafas, kempeskan perut. Tarik nafas lagi. Dan buang nafasnya. Rasakan ketenangan. Dan fokuskan. Meditasi pada tarikan nafas. Biarkan oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Meregenerasi sel-sel dalam tubuh. Dan ketika kita buang nafas, keluarkan seluruh energi negatif yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Tarik kembali nafasnya, silakan lakukan hitungan Anda sendiri. rasakan nafas yang masuk semakin dalam dan panjang. Bayangkan, Anda menghirup energi positif ke dalam tubuh. Dan ketika Anda menghembuskan nafas, keluarkan seluruh CO2, energi negatif, seperti kemarahan, kecemasan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Tarik lagi. Dalam senyamanya. Coba Anda meditasi, rasakan nafas Anda. Dan buang nafas. Perlahan kempeskan perutnya. Keluarkan yang tidak digunakan. Sebentar lagi. Tarik nafas. Satukan pikiran dan nafas beserta tubuh. Dan buang nafas. Oke, sebentar lagi. Enjoy the breath. Feel your body. Semakin lama, pikiran kita semakin terfokus pada saat sekarang. Jangan pikirkan masa lalu yang sudah terjadi, ataupun masa depan yang belum terjadi. Karena itu, kita hidup di masa sekarang. Itulah yang disebut present. Present juga bisa berarti adalah pemberian atau hadiah. Oke, okay. okay. kalau sudah, kembalikan kesadaran ke tubuh, kemudian buka matanya. Ah, dan sekarang kita akan tarik nafas dulu, angkat kedua tangan ke atas, dan buang nafas. Tarik nafas lagi. Dan buang nafas. Satu kali lagi. Tarik nafas. Dan buang nafas. Bagus sekali. Sekarang kita akan mulai dengan pertama, kita akan berbaring. Berbaring di matras, ya. Berbaring di matras, kemudian luruskan kaki dan suatu oke, okay, karena kepala saya itu tidak akan menghadap kamera. Bayangkan aja, suatu di matras, angkat kedua tangan, satukan, dan stretching. Oke, okay? itu ya. Jadi, berbaring seperti ini, tarik nafas, satukan, stretch. Oke. Okay. Saya akan memantau. Untuk yang lain, boleh silakan berbaring di lantai. ya Berbaring di lantai boleh. Atau duduk. Dan pastinya, angkat kedua tangan Anda, stretching. Kemudian buang nafas. rilekskan dulu. Dan kemudian lepaskan kaitan tangan. Kemudian tubuh masih di lantai, ya tubuh masih di lantai, angkat kedua tangan perlahan angkat kedua tangan perlahan kemudian jatuhkan di samping tubuh rasakan gerakan tubuhnya tangannya ya bagus sekali perlahan rasakan pelan-pelan kita akan kembali lagi sekarang yang tangannya di bawah, perlahan angkat lagi seiring dengan tarikan nafas. Pelan-pelan saja. Angkat kedua tangan kembali ke atas. Dan kemudian jatuhkan di belakang. Anda boleh satukan lagi telapak tangan seperti stretching. ya Bayangkan ada stretch dari ujung tangan sampai kaki. Dan buang nafas, lepaskan, angkat kedua tangan kembali perlahan, bawa ke depan, ke samping tubuh, ke arah samping pinggul. Rasakan gerakan tangan Anda. Disinilah kita bermeditasi, kita sadari gerakan tangan. Kita lakukan satu kali lagi. Tarik nafas perlahan, angkat lagi kedua tangan ke atas dan jatuhkan di belakang dan pastinya mengarah arahnya di samping telinga. Kemudian satukan kedua telapak tangan dan uh, stretch dari ujung tangan sampai ke ujung kaki. Kemudian, buang nafas, lepaskan tangan, angkat lagi kedua tangan ke atas, dan perlahan jatuhkan lagi di samping tubuh kita. Oke, okay. sekarang teman-teman, oke, okay, Bapak Ibu. Kembali lagi, angkat tubuhnya kembali ke posisi duduk. Perlahan-lahan, boleh tekuk kedua tangan, kedua kaki, ya bangkit dari salah satu Bagus sekali. Nah, kita akan beralih. Pose berikutnya adalah sphinx pose. Atau bayangkan Anda seperti patung spin yang di Mesir. Jadi, kita baring sekarang dan kemudian tarik telapak tangan dan luruskan kaki bayangkan seperti patung spin saya akan arahkan kamera lebih ke bawah supaya lebih jelas iya silakan ya bayangkan seperti patung spin jadi telapak tangan menghadap ke bawah kemudian perlahan angkat dadanya kemudian buka maksudnya angkat dada terbuka gitu ya dari lantai pandangan ke depan dan di sini fokuskan pada tarikan dan hembusan nafasnya di sini rilekskan lehernya jangan tegang ya rasakan leher bagian belakang tidak tegang pandangan boleh diagonal ke lantai dan di sini tarik nafas, dan buang nafasnya. Fokus lagi, tarikan nafasnya. Ingat di sini adalah tentang kesadaran. Lakukan dengan sadar, baik untuk nafas, bayangkan nafas ke arah tubuhnya. Ke arah pinggang. Buang nafas. Kembali lagi nafasnya. Tarik dan buang nafas. Rasa dan sekali lagi tarikan nafasnya. Dan buang nafas, rasakan nafas mengalir dari arah kaki pinggul, punggung dan keluar dari hidung. Ya, yeah. yeah, good job. Sekarang berikut, kedua tangan taruh di samping dada dan angkat ke tabletop position. Kalau dari samping, seperti ini. Jadi, kedua tangan sejajar dengan bahu, kedua kaki sejajar dengan pinggul. Lihat. Bayangkan punggung Anda lurus ketika taruh gelas di atas tidak akan jatuh. Ya, Siap ya. Kita akan beralih ke pose berikutnya. Dari sini. Oke, okay, siap ya tarik nafas angkat kaki kiri ya silakan kaki kiri lurus perhatikan kemudian lihat kaki boleh pointing pointing itu seperti ini tajam ini flex ini point ya boleh pilih mau yang mana siap kemudian perlahan gerakkan kaki kiri nah lakukan dengan sadar Oke, kepala lihat ke bawah saja. Pegau mungkin nanti kalau lihat ke kamera, ya. Nah, di sini rasakan kakinya, pergerakan kakinya. Bayangkan, ketika kaki Anda diangkat, rasakan sedikit pergerakannya. Shake the leg, ya. Kita gerakkan kakinya. Okay. kalau sudah kaki kiri yang masih diangkat sekarang taruh menyilang ke samping cross leg position lihat ya jadi menyilang di samping kaki kanan ya aja rasakan tubuh kita punggung kita membentuk seperti pisang nah atau C shape angka C huruf C sorry Pada lihat aja ke bawah rasakan pinggang kiri anda di stretching oke, ya bagus sekarang angkat lagi kaki kiri dan kembalikan ke bawah tabletop position lagi siap ya kita akan kaki kanan yang sebelahnya oke ingat perhatian ke bawah aja jangan lihat ke kamera nanti lehernya tegang ya Oke, dengarkan instruksi: angkat kaki kanan, tarik nafas. Angkat kaki kanan, ya, lurus, kaki boleh pointing. Silahkan, kemudian kita gerakkan kaki kanan, naik turun boleh, ya. Silahkan, yang penting adalah tetap fokus, ya. Sambil nafas, tarikan nafasnya lihat ke bawah saja, oke. Suatu nanti akan berpindah gerakan, saya akan berikan instruksinya. Oke, kaki kanannya gerakan. Ya, kalau sudah, kaki kanan bawa ke sisi kiri seperti tadi. Jadi kita stretching. Rasakan pinggang kanan Anda di stretch. Ya, pinggang kanan rasakan stretching-nya. Mungkin Anda ada bagian yang pegel di bagian pinggang. Ya, silahkan lakukan gerakan ini Jadi seperti C shape untuk tubuh, terutama bagian bahu. Jangan ditegangkan ya, supaya bisa merasakan. Dadanya juga jangan tegang. Rasakan stretch-nya. Sambil atur nafas. Kemudian angkat lagi kaki kanan. Kembali lagi. Kali ini kita duduk. Dan sekarang silakan satukan kedua telapak kaki dan ya kita gerak-gerakkan dulu butterfly shape pastikan duduk di tulang duduk bukan seperti ini tapi tegak ya kalau masih belum boleh geser pinggulnya ke belakang nah sekarang tarik nafas fokuskan pada bagian pangkal paha Okay. Okay. ya rasakan bayangkan dia terbuka secara natural tidak dipaksakan ingat kalau saran saya jangan menekan ya seperti ini ya oke okay. kita berlanjut mungkin kali ini kita harus duduk agak ke belakang karena kita akan luruskan kaki kiri ya luruskan kaki, kaki kanan taruh di samping seperti itu okay. nah pastikan duduk di tulang duduk buka kaki kanan kemudian taruh tangan boleh dilup, uh, di depan lutut jadi bayangkan punggung Lur suatu ke depan ya tidak dipaksakan cukup begini aja pandangan fokus ke arah jempol kaki nah. nafasnya atur nafasnya ya di sini atur nafas Ya, orang berbeda-beda kondisi badannya lakukan sesuai kemampuan. Oops, maaf. Nah di sini, oke, okay, karena kaki kiri yang lurus, tangan kiri taruh di samping dari, oke okay, siap ya, tangan kiri. Angkat tangan kanan tarik nafas. Putar bahu kanan ke belakang, dan buang nafas, taruh tangan kanan, ujung jari tangan. Di belakang rasakan twisting di perut. Pandangan lihat ke belakang. ya Nafas, tarik nafas. Buang nafas. atau nafas Anda. Kembali lagi, rasakan oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kalau terasa sudah, Angkat tangan kanan, tarik nafas, dan buang nafas. Taruh kembali, kita ganti sisi. Sekarang, kaki kanan lulus, kaki kiri bawa ke samping. Oke, okay. jadi pastikan sudah duduk di tulang duduk. Kali ini, kedua tangan cukup taruh di... Boleh depan lutut, jadi punggungnya lurus. ya Pandangan ke arah jempol kaki kanan. Silakan di sini fokus pada nafas. Rasakan di bagian pinggang ya. kaki, terutama otot hamstring juga. ingat leher belakang jangan tegang, pandangan lihat saja diagonal ke lantai, boleh lihat jempol kakinya, di sini kita merasakan, ya. Oke, kalau sudah, sekarang tangan kanan, ya, telapak tangan kanan taruh di samping. Dari ototis, tarik nafas, angkat tangan kiri, putar bang kiri ke belakang, dan taruh tangan kiri. Boleh gunakan ujung jari tangan kiri. Di sini pandangan, lihat ke arah lantai. Dan fokuskan. Nafas, nafas, dan nafas. Oke, okay. akan tarik nafas lagi, angkat tangan kiri dan bawa ke depan. Ya, sekarang kita silangkan kakinya lain. Boleh, kalau mau seperti saya boleh. Satu kaki di atas, ya boleh. Oke, okay. atau kalau misalnya mau bawa ke depan juga boleh. Silakan, pilih sesuai yang anda nyaman. Ya, sekarang taruh kedua tangan. Ya di atas lutut. Kemudian yang kita lakukan adalah lihat ya. Kita mulai dari kiri. Misalnya gini. Lihat saya dulu ya. Kita bawa ke arah kiri. Lihat ya. Just stretching leher kanan. Kemudian tangan kanan kita angkat sedikit dari lantai. Ya supaya lebih jelas ya. Nah, oke. Okay. Nah bisa dibayangkan ya. Sekarang coba lakukan. Mulai dari bawah dulu, kemudian bawah ke samping, stretching bagian leher. Kemudian tangan kanan, angkat sedikit, sekitar 5 cm dari lantai. Di sini nafas, pandangan, ya Jangan ada ketegangan, terutama di bagian kening. Oke, okay. kalau sudah, kembali lagi, taruh tangan kanan, rileks yang kembali. Kita akan lakukan sisi sebaliknya. Mulai dari bawah, lihat ke bawah dulu. Rasakan di bagian leher belakang. Ya? Di bagian sini, tarik nafas, buang nafas, bawa kepala ke arah bahu kanan. Kemudian tangan kiri, kembali lagi. Kita bawa ke samping, sekitar 5 cm dari atas, supaya rasakan stretching di lehernya. pandangan lihat saja ke bawah. Dan tarik nafas dan buang nafas. Atur nafasnya. Ya, nafas lagi jangan lupa. Dan kembalikan lagi. Uh, angkat lagi lehernya. Dan satu lagi kita cukup hanya melihat ke atas ya. Buka area dadanya. Oke, siap ya semua ya? Di sini, angkat kepalanya, atur nafasnya sekarang. Tarik nafas, dada terbuka lebar. Stretching bagian leher dan dada, dan buang nafas. Lihat ke atas saja, sewaktu nanti berpindah gerakan, saya akan berikan instruksi lagi, ya. Sekarang coba rasakan, kita stretch perpanjang bagian leher, bagian belakang kepala, relaxkan. Oke, okay, kembali lagi turunkan. Iya, bagus sekali. Kali ini, sekarang satukan, telapak tangan, bawa ke depan. Dan tarik nafas, angkat ke atas. Okay. Kita perlahan bawa ke depan lagi, buang nafas, turunkan bawah ke depan, rasakan gerakannya. Jangan buru-buru, lakukan dua kali lagi, tarik nafas, angkat perlahan sampai ke atas lurus. Bayangkan, dari seperti ada tali di langit-langit. Menarik tangan kita ke langit Tinggul pinggul tetap di lantai. Buang nafas, kembali lagi, bawa ke depan. Satu kali lagi, tarik nafas. Relax bagian shoulder, bagian bahunya, relaxkan. Buka dadanya. Dan kemudian di atas kita tidak turunkan. Buang nafas, lepaskan. Dan kaitkan di belakang. Nah. Jadi kita buka, rasakan belikat di belakang, seperti menyatu nah ini kondisi tangannya ya jadi buka terutama di bahu rilekskan bahunya bayangkan ketika anda masih bisa menggerakkannya atur nafasnya balik ke depan dan Lepaskan kaitan tangannya sekarang. Kali ini kita akan melakukan side stretching, ya. Tangan kiri taruh di lantai, okay. taruh di lantai, kemudian tangan kanan. Siapa ya? buka ke samping telapak tangan menghadap ke depan? Oke, okay, siapa ya? tarik nafas dulu? Kemudian angkat tangan kanan. Boleh seperti ini. oke Nah, kali buang nafas. Boleh bawa ke samping. Lakukan sesuai kemampuan. Tangan kiri relax. Tepuk saja. Bagus. Rasakan bagian tinggal. Bagian sisi sebelah kanan memanjang Create space. Sedangkan bagian kirinya. Dia agak masuk. Pinggul tetap di lantai. Atur nafas. Oke, lepaskan perlahan. Lakukan perlahan-lahan. Nah, kita lakukan sisi sebaliknya tangan kanan tarik di lantai, okay. relaxkan tangan kanan, siap, kemudian kita tarik nafas dulu, angkat tangan kiri, buang nafas boleh di sini atau boleh lebih bawah ke samping, side stretching, tarik nafas. Bayangkan nafas Anda alirkan ke arah sisi kiri tubuh. Nafas, nafas, dan nafas. Oke, okay, kembali lepaskan. Ya, boleh silakan kita gerak gerakkan tangan dulu seperti ini sambil atur nafasnya sebentar, terutama kalau misalnya tadi terasa pegel ya silakan atur nafas sebelum kita ke gerakan berikutnya. Oke, sekarang kita akan bawa ke depan, kembali ke tabletop position. Ya, kembali ke tabletop seperti ini. Nah, ingat 10 jari kaki, lihat. Nah, jangan jatuhkan, tetapi coba li 10 jari kaki, taket. Ya, tak your fingers seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah siap, tarik jadi, lihat saya dulu ya. Lihat saya dulu yang akan kita lakukan adalah tarik nafas, kemudian buang nafas. Nah, angkat pinggulnya tinggi-tinggi, dorong punggungnya ke belakang supaya lurus. Nah, pandangan rileks Kalau dari samping seperti ini, oke. Nah, boleh tekuk lututnya, boleh. Atau kalau mau luruskan juga boleh lakukan sesuai kemampuan kalau pusing ya peringatan untuk yang pusing taruh saja lutut di lantai dan lakukan pose. silahkan pilih mau yang mana ya oke lakukan sesuai kemampuan nantinya Iya tarik nafas kemudian buang nafas angkat pinggulnya boleh tekuk lutut jadi paha dan perutnya berdekatan dorong lagi pinggul lebih ke atas untuk untuk sikunya rileks dan luruskan lihat di antara kedua lutut ya bagus sekali ya bagus jangan lihat ke saya dulu Kak. lihat di antara kedua lutut dulu Lakukan sesuai kemampuan, rilekskan nafas. ya Kalau susah, boleh ke child pose atau posisi anak. kita Ini namanya posisi down dog. Biarkan darah mengalir ke kepala. sebentar lagi oke okay. kalau sudah perlahan majukan kaki anda ke depan pelan pelan langkah demi langkah majukan ke depan mendekati tangan perut ke paha ya kemudian Nah, majukan lagi sampai tangan berada tepat di depan kira-kira 5 cm dari jari kaki. Ya, di sini ini namanya keutanan sana. Kita akan bersiap-siap untuk mengangkat tubuh kita ruas demi ruas ke atas. Siap ya? tekuk lutut, tekuk lutut, rilekskan punggung, kemudian rasakan tegakkan ruas-ruas tulang punggung ke atas, tegakkan sampai ke atas dan luruskan, ya seperti ini. Oke, perlahan angkat tulang punggungnya ya. Kita sudah posisi berdiri sekarang. Kita posisi berdiri. Ya. Nanti sewaktu Anda lakukan di rumah, lihat saya ya. Dari bawah, jangan buru-buru naik, tetapi bayangkan, tekuk lutut, dan angkat perlahan dia. Ruas demi ruas, angkat dulu, lehernya terakhir, baru kemudian tegak, lihat ke depan. Oke, itu piksetnya. Dan berikutnya, lihat saya lagi. Kita akan lakukan pada sana, ini posisi pada sana. Nah, untuk posisi berikutnya adalah seperti ini. Lihat saya, saya dari samping, tarik nafas, angkat kedua tangan, buang nafas, lihat dorong bawah tangan ke depan, dorong pinggul ke belakang. Nah, jadi lihat. Pinggulnya dorong, bukan lututnya dorong ke depan. Ini salah, jangan karena tekanan nanti akan di lutut. Lutut Anda itu berbahaya, tapi dorong ke belakang. Nah, ya, jadi bayangkan Anda seperti duduk di kursi. Ya, kita mau duduk, makanya disebut chair pose atau put kata sana. Kita lakukan bersama-sama, ready ya? Oke. Okay. Siap, yuk! Mari tarik nafas. Angkat lagi, tarik nafas. Oke, okay. buka kedua kaki. ya Kalau tadi rapat, buka aja boleh sedikit. Sudah siap, yang sanggup aja. Sekarang, buang nafas bawa tangan ke depan, kemudian dorong pinggul ke belakang. Ingat, tidak masalah bukan masalah seberapa bisa rendah tapi mengenali kemampuan cukup. Ya, tidak boleh dipaksakan. Oke, okay. perlahan luruskan lagi ke atas. Angkat kedua tangan, kita lakukan lagi, dua kali lagi, siap ya. Tarik nafas, buang nafas bawah ke depan, tangannya, dorong pinggul ke belakang. Satu kali lagi, kalau bisa tarik nafas, perlahan angkat dan buang nafasnya. Ya. Ingat, sesuaikan dengan kemampuan tubuh, tidak ya, dipaksakan. Kemudian angkat lagi tarik nafas dan lepas. Yes. Ya. Untuk yang berikutnya lihat ya kita akan angkat tangan ke atas tapi di atas tangannya seperti ini. Ya temple position ya tarik nafas. Nah saran saya buka kakinya sedikit ya setelah pinggul tarik nafas kemudian buang nafas bawa ke samping side stretching ya yeah. ya yeah, bagus tarik nafas rasakan di sini tubuh anda panjangkan sisi kiri tarik nafas lagi tarik nafas angkat ke atas buang nafas sisi sebaliknya Oke, kembali lagi ke atas. Buah nafas, turunkan. Ya. Yeah. Nah, lihat untuk yang berikutnya kita lakukan gerakan warrior 2. Jadi kaki kaki kanan dulu. Jadi seperti ini ke depan saya arahkan kamera ke kaki saya supaya lebih jelas. Sebentar. Oh, sorry. Sebentar ya. Jadi, gini: kaki kanan saya, lutut ditekuk. Jadi, kalau dari samping, seperti ini. Nah, ingat, lutut tidak ke depan, ya, tidak melebihi dari kaki, tapi lurus. Oke, kaki kanan begini, sedangkan kaki kiri menghadap ke depan, ya, tapi saya lakukan di samping sejajar dengan matras. Nah, perhatikan, untuk lutut yang depan, jangan begini tapi buka media jadi kedua pinggul akan ter seperti ini. nah lihat ya lihat kaki kiri saya menghadap ke depan kaki kanan saya menghadap ke samping dan lutut seperti ini Oke. Silakan ya silakannya kan bagus nah sekarang perlahan angkat tangannya luruskan ya angkat tangan rasakan tulang belikat di belakang menyatu saya akan ke Ya. kedua tangan lurus pandangan lihat ke arah tangan kanan jadi dikatakan lihat ke depan Tangan kiri yang di belakang baru di atas paha, siap ya? Tangan kanan angkat. Reverse mode, rasakan sisi kanan tubuh memanjat. Satu lagi, luruskan tangan, taruh tangan kanan tepuk, taruh di atas paha, tapi bahunya tidak drop ya, angkat tangan kiri ke atas. Jadi, seperti ini ya, nah, tangan kirinya bisa menggelinya, boleh di atas juga, pandangannya. Jangan lihat ke depan kamera, pegang. lihat ke depan Anda. Ya, bagus. Nafas, atur nafas. Oke, kembali angkat lagi. Tarik nafas dan buang nafas. Sekarang kaki kiri start ke depan. Oke. Sekarang kita lakukan sisi sebaliknya. Sisi sebaliknya berarti adalah sekarang kaki kanan yang yang di belakang, ya. Jadi masih Belakang kiri lurus, kaki kiri hadap, misalnya kalau hadap ke kamera, kaki kanan hadap ke sana sembilan puluh derajat. Kalau dari samping seperti ini, nah, eh, ya luruskan. Pandangan ke arah tangan kiri yang di depan. Rasakan kaki Anda yang menempel di lantai. Tangan kanan, taruh di belakang, angkat, tangan kiri. Pandangannya rileks, jangan kalau lihat ke kamera kalau leher Anda tidak nyaman. Ya? Lihat ke bawah boleh, lihat ke lantai di bawah juga boleh. Kemudian, bahwa lagi ke depan, taruh tangan kiri di atas paha, angkat tangan kanan. Nafasnya diatur, oke, angkat lagi, dan uh, kita satukan telapak kaki kembali. Nah, berikutnya kita akan melakukan gerakan pohon atau tripod. Lihat, saya dulu ini tentang keseimbangan, jadi lihat kaki. Saya akan arahkan kamera ke kaki. Supaya lebih jelas, untuk gerakan pertama, kaki kiri lurus, kaki kanan boleh taruh seperti ini. Lutut jangan dikunci, tapi agak sedikit ditekuk. Nah, boleh di sini. Boleh kalau Anda mau naikkan di bawah lutut. Bukan di samping lutut, tidak boleh. Jangan menekan samping lutut, tapi di bawah lutut. Ya, ya, seperti ini. Nah, kalau Anda mau lagi, boleh angkat lagi, taruh di samping. Silahkan pilih, oke, untuk tangannya. Nanti kita bawa ke atas, tapi posisi tangannya repus. Siap ya? Mulai. Lakukan sesuai kemampuan. Oke? Tekuk kaki kiri sedikit, kemudian kaki kanan perlahan. Anda mau yang mana? Di bawah? Di bawah lutut atau di samping? Silahkan. Fokus, konsentrasi. Ini adalah keseimbangan Kita juga melatih otak kita Kalau Anda susah boleh pada tembok Ya bagus sekali tangan bawa ke depan kalau bisa dan lepaskan ya kita lakukan sisi sebaliknya sekarang kaki kanan ya tekuk sedikit kaki kiri nah kembali lagi mau dibawa mau dibawa lutut atau di pangkal Silakan pilih, kemudian angkat kedua tangan ke atas. konsentrasi. Pandangan harus sejajar, ya boleh lihat ke lantai supaya bisa stabil. oke perlahan turunkan ke bawah dan relaks oke okay. ya bagus anda boleh gerak gerakan dulu lututnya ya supaya lebih ringan seperti ini boleh kita masih sebentar lagi Berikutnya adalah Goddess Warrior Pose. Lihat saya dulu seperti ini, ya lihat di arah pinggul dan kaki. Kita buka, ya. Oke, saya akan lebih ke bawah lagi. Buka seperti ini. Yang akan kita lakukan adalah kita buka tangan dan, oke. Jadi jangan begini, jangan. Ini nanti tekanannya dilutup. Tapi untuk tangan, boleh seperti ini. Boleh taruh di sini, silahkan. Yang mana ya? Sesuaikan kemampuan. Siap? Oke, ya. Kalau Anda mau satukan juga boleh. Lihat, lutut saya sejajar dengan belapak kaki. Ya, coba rasakan. perlahan angkat dulu tarik nafas dulu buang nafas sekali lagi rasakan bagian otot di sebagian sini ya agak dorong pinggul ke belakang Oke, okay. dan lepaskan luar biasa ya. Rapatkan kembali kakinya dan kita duduk di lantai. Ah, oke. Okay. Di sini saya akan lebih ke bawah. Ya, oke. Nah di sini kita akan buka sedikit. Lihat, yang akan kita lakukan adalah taruh tangannya di bawah dan nah, oke, okay. ya, semuanya. Ingat tidak dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Karena disini pentingnya adalah awareness, perhatian kepada tubuh kita sih. Siap ya, oke. Okay. Sekarang kalau saya saya lebih nyaman seperti ini sudah pastikan kembali lagi jangan duduk di sini, di sini. kemudian nah boleh pegang seperti ini, pandangan lihat ke bawah, relakskan, boleh sambil menggoyangkan tubuh ke kiri kanan kalau mau ya, supaya lebih relax, relax, and relax. Ya, leher, relax saja. Lihat ke bawah. Oke, okay. alright. Kalau sudah, tangan dulu perlahan bawa kembali ke depan. Tegakkan tubuhnya kembali. bawah. Ya. Kita akan ke posisi akhir yaitu sabasana ya. Lihat ini, sabasana pada untuk yang baru pertama kali yoga, sabasana adalah berbaring, kita seperti tidur. Suatu kita tidur, tangan telapak tangan hadapkan ke atas ya. Oke, usahakan jangan begini, tapi begini supaya ininya lebih terbuka. Kalau misalnya ini tertutup, ini akan lebih tutup, ya. Terbuka, relax. Nah, lihat, suatu mau bangun, jangan buru-buru. Kalau buru-buru seperti ini, bangun. jangan ya, tapi bangunnya adalah gini: saya akan berikan instruksi: tekung Pluto, tolong oh, goyangkan ah. ke kiri kanan, kemudian jatuhkan di kanan, Taruh tangan kanan, bantalan tangan kiri, taruh depan, baru kemudian. Oke, jadi, itu untuk membangunkan. Jadi, jangan langsung dari bawah. Saya bilang, "Oke, okay, kita akan bangun langsung." Ya, jangan ya, kita step by step. Oke, kalau semua sudah, silakan berbaring di lantai. Ya. Baring di lantai, jangan lihat kamera. Ya, Dengarkan saja instruksi saya: telapak tangan taruh di samping, hadapkan ke atas. Ya. Di sini fokuskan pada nafas. Coba Anda scan tubuh Anda dari ujung kaki. Scan apakah ada yang pegang. Relaxkan mereka. Relaxkan dari ujung kaki. Jari kaki Relax. Kemudian rilekskan betis, rilekskan otot paha, rilekskan pinggulnya, rilekskan punggung, rileks jari-jari tangan, siku, rileks bahu, rileks perut, rileks kepala di sini nafas saja fokus pada tarikan dan hembusan nafas jangan ada kerutan di di kening di antara kedua alis ini waktunya kita beristirahat memulihkan tubuh kita kita membuang seluruh energi negatif dan kita tarik nafas tarik energi positif lepaskan seluruh beban seluruh emosi kemarahan just relax Oke. Okay. Kalau sudah, kita akan bersiap-siap. Jangan buru-buru, dengarkan instruksi saya ya. Gerakkan jari tangan terlebih dahulu. Jari tangan dan jari kaki digerakkan. Ya. Kalau sudah, tekuk kedua lutut ke arah dada, peluk luka ke arah dada, kemudian kita rolling ke kiri kanan, berikan pijatan pada tulang punggung. Dan jatuhkan ke sisi kanan tubuh. Taruh tangan kanan di bawah kepala, jadikan bantalan. Ya, kemudian tangan kiri, telapak tangan kiri menekan lantai di depan dada. Ya, kalau sudah ready, angkat tubuhnya ke posisi duduk. Ya, disinilah kesadaran di tubuh. Ya, kita berlatih. Ya, sebagai penutup, kita akan kembali ke meditasi lagi. Oke. Pejamkan mata, boleh agak tundukkan kepala. Kita meditasi lagi. Kita alirkan kembali nafas ke tubuh. Kemudian kedua tangan, taruh depan dada. Kita coba rasakan detak jantung. Kita mensyukuri anugerah ini. Dan kita dedikasikan latihan hari ini kepada keluarga, teman-teman kita. Terutama mereka yang sedang sakit. Semoga mereka cepat sembuh. Dapat berkumpul dengan keluarga lagi. Oke, okay. kemudian sekarang telapak tangan disatukan seperti preepus atau berdoa di depan dada. Tundukkan kepala, sebagai wujud rasa hormat pada diri sendiri, respect pada teman-teman yang ikut latihan hari ini juga. Dan ah, buka mata, Kemudian angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Buang dari mulut, ah rasakan kelegaannya. Dua kali lagi, tarik nafas lagi. Buang nafas. Dan satu kali lagi, tarik nafas. Dan buang nafas. Ah. Oke, terima kasih semuanya. Kembali lagi, silakan masuk Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa kita jadi berkeringat sedikit ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas Oke. Lumayan ya, agak bisa berkeringat sedikit terima kasih buat latihan hari ini wah Udah ya sungguh. terima kasih buddha oh. selamat tidur selamat malam selamat hari minggu terima kasih ya yuk bye Yo. good night terima kasih Pak Lawardi ya sama-sama istirahat terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Pak Lawardi Terima kasih. Sama-sama. Saya pamit dulu ya, Pak. Nah, ya, silakan. Kalau ada yang perlu, silakan. Boleh live Kalau yang mau ngobrol, silakan. Pak Sugeng, saya mau tanya. Boleh, silakan. Tarikan nafas itu bagusnya, nafasnya disimpan di perut atau di dada? Perut, dulu. Di perut, ya. Hmm, hmm. Itu yang terutamanya. Terima yang kedua, kalau saya napas tuh suka di telinga kanan saya bunyi deng deng deng itu kenapa ya, Pak? Deng deng deng. Bunyinya deng deng gitu, loh. kayak ada seperti ada ada balon yang pecah, balon pecah gitu loh sepertinya kayak gitu. deng, deng deng gitu. Apa? Terlaluan? Keterlaluan pernah saya meditasi sambil tidur awalnya. Terus bunyi deng deng deng gitu loh. Terus saya kan akhirnya pakai mulut gitu kan ya, kayak mulut keluar masih. Nah tadi saya rasakan sekarang juga kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang gitu. Mungkin terlalu terlalu lama mungkin tuh. Iya kayaknya mungkin ya. ya. ya bu, tarikannya, tarikannya nggak usah terlalu lama. Kita pelan-pelan bertahap saja. Jadi misalnya lima detik ya. Kalau kuatnya lima detik, nggak apa-apa lima detik. Kemudian kita lepas lagi napasnya lima detik terlalu <laughs> lima detik saya lihat itunya tumpul lama <laughs> mungkin kurang tidur itu kurang tidur biasanya kalau begitu ah, kurang bisa. tidur ya bunyi apa terasa yang penting di perutnya bu ya napasnya napas perut ya lebih mudah saya kalau di dada tuh hmm. agak, agak susah nih jadi, ini kan banyak oksinogen ini sangat sensitif, ya, ada jantung paru paru, oh, jadi okay. yang ditekan perutnya saja. Jadi, membran perutnya itu kembang yeah. kempis, bu, ya, perutnya. ya. Jadi, mudah mudah juga kita, apa memang sudah, sudah yeah. belum gitu, karena kita nyimpannya di perut, jadi perut kembung, jadi yeah. perut kembung, jadi perut bet, perut itu. jadi perut perut perut kalau oh, ibu berarti kalau kita sambil tidur terlentang gitu ya coba bernapas nanti kan akan kelihatan perutnya naik turun. Ya itu saya tuh bingung ada yang ngomong dari jangan jangan Tadi dari apa, jangan. Itu. Ini cuman lewat aja. Oh. Nah. Ya udah ngerti sekarang. Ya. Lainnya silahkan. Pak sudah berarti eh uh, ya lah. Ibu. Kalau ya, kalau uh, narik nafas dari hidung ya pak, keluarkan dari hidung juga atau mulai dari, dari mulut pak? Dari hidung juga bu. Oh. Hmm, jadi pelan pelan tarik kemudian uh, lembang uh, perutnya mengembang ya, hmm. kemudian perutnya mengecil keluarin mengembes gitu, cuma tetap lewat hidung bu. Hmm. selama ini saya salah dari dari mulut saya keluarnya pak. Hmm. Ya enggak apa-apa nanti dirubah aja. Ya. Oh gitu terus yang kedua ini pak kan kalau keseimbangan tadi kok kalau dia kan bilang latih keseimbangan nah keseimbangan saya dua-duanya itu kurang kuat yang yang apa yang yang pohon tadi ya posisi pohon ya tripos ya kebetulan telinga saya itu udah enam bulan ini tuh berdenging-denging gitu pak berdenging terus yang sebelah kiri berdenging makin lama makin keras Saya yang ngomong kalau orang Jawa berani ngomongin seimbangannya itu jadi goyang-goyang terus gitu. Gak ya enggak apa -apa. itu ada ada kelatnya itu Bu. ada kelatnya namanya kelat tinnitus di oh. kuping ya tinnitus ya, itu ya. Itu ya, itu ditinga, dia ya. Sudah enam ya. ya. bulan ini Pak Sugeng. Iya. Ya. Jadi yang bikin uh, suka pusing gitu, kalau makin lama pusing. Ya mungkin siapa tahu nanti dengan dilatih keseimbangan itu akan akan menjadi lebih baik. Jadi kakinya uh, mungkin bisa kalau memang nggak bisa di atas di atas lutut begini, ya ini lebih bagus ya, karena lebih bagus. Kalau memang tidak mampu, ya di bawah lutut aja, nggak apa-apa seperti ini. Pelan-pelan nanti uh, semakin latihan ya, semakin dinaikkan, tapi jangan dilutut ya, di, karena ini nanti uh, apa lututnya kena tekanan kaki kita, jadi di atasnya nah itu uh, boleh begini boleh ke atas nah, nah semakin lama makin bagus bu tapi kalau memang baru pelatihan mungkin ya ya baru ini goyang-goyang ya nggak apa-apa nanti bisa pegangan sesuatu ya dilatih dengan sesuatu itu bu itu lututnya latihan terus bu bintang ya kenapa Itu jenis apa waktu kita eh uh, yang yang yang untuk menahan itu ditekuk tidak? Um, ya tidak ini enggak ingat tidak. Nih, seperti ini ya. Ini. Lurus aja ya. Iya, lurus lurus ya. Tapi lurus. Kalau, kalau misalnya enggak nyaman ditekuk dikit juga enggak apa-apa sih. Um, ya, ya. Oke, Pokoknya nyaman lurus. aja, jangan dipaksakan. Kalau kurang Kami... nyaman, suruh ada yang megangin dari belakang. <laughs> <laughs> <tuh> <tuh> Makin enggak tenang, Pak. Goyang-goyang, Pak. Ya, enggak apa-apa. Pertama memang begitu. Iya, goyang-goyang. Ya, goyang -goyang. ya. ya, ya lama-lama kan bisa lurus dengan dengan, dengan, dengan ber, semakin lama berlatih, kita akan uh, bisa lebih seimbang. Iya, iya. Jadi. Makasih, Pak. Terima kasih, enggak sih pas ujang ini suara udah udah bisa keluar nih semarin masih belum masih keringat jadi keluar jangan jangan omikron aja <laughs> ada omikron bukan omikron omikron <laughs> kalau omikron untuk supaya kan sambil tiduran orang katanya harus banyak istirahat Nah, apa dia perlu melatih nafasnya atau bagaimana? Atau dia sesak nafas nanti jadinya? Karena ada teman saya Omikron. Dia kan uh, banyak istirahat tidur katanya. Uh, nah, terus? Misalnya dia mau mengolah nafas, itu apa akan terjadi sesuatu maksudnya? Gitu. Karena hmm, saya katanya, rasa enggak ya? Saya apa? rasa sih Enggak. Oh. Lhatian aja terus e, napasnya pelan-pelan dalam-dalam gitu aja. Saya rasa akan lebih bagus itu kalau dia olah napas ya. Tidak ada posisi yoga tertentu misalnya. E, saya sarankan sih, karena memang itu harus istirahat ya. Meditasi sambil tiduran aja Bu. Enggak apa-apa. Ya supaya fisik ya. jangan terlalu capek. Iya. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang yang yang punya keperluan silahkan kalau mau living ya bapak. Iya. Hmm. Permisi hmm. dulu pas tuh yang mau ke pasar mau, belanja. Mau, ya, mau kemana? Kamit ya pas tuh di tempat ini. Kemana? Hah? Ke pasar <laughs> saya sedang belanja. <laughs> biasa ya, ngadarin mamah. Temannya aku nggak senang masak itu. Ya, masak air aja bisa dicobain. Ya, terima kasih. Ya. terima kasih ya. ya. sudah ya. terima, ya. terima, ya. ya. ya. ya. ya. terima kasih ya. Selamat berhari minggu. Ya. ya. ya. Terima kasih. Oke. Ayo ya. ya. Siap ya. Bu ya. Makasih Pak. Ya. ya, sip. Hmm, uh, ya. kita mau tanya lagi Pak Sugeng, ya? uh, otot leher sebelah kanan itu agak tengah itu gimana ya Pak Sugeng? Iya uh, mana Bu? Sorry? Otot leher di sebelah kanan. Uh, sebelah nah itu tadi kan kita ya, latihan nih, kita nggak kan latihan kan. stretching. Uh, tapi di belakang belakang kepala gitu Pak, di leher belakang. Belakang ini ya? Uh, di sebelah kanan. Uh. Nah, sebetulnya tadi kita kan latihan stretching kiri ya. Nah, ini hmm. kanan ya. Terus kiri, kiri, yang kesini. Nah, ini ini kan latihan di tegang gini, terus ke atas. Heeh. Hmm. Coba itu nanti Ibu, latihan aja. Oh, Mudah mudahan dia. nanti akan ya. lebih lebih ringan ya. Hmm. Jadi eh, badan kita ini kan unik, memang semakin kita dilatih, semakin kuat itu nanti. Jadi ini kita kesini sini kan ini terasa tegang nih stretch. Pada saat begini, ini di sini kan. Nanti sini juga. Yang di sini juga. gitu. Jadi di, di, diikutin yoganya nanti aja, Bu. Terus nanti latihan meditasinya, ya misalnya, itu body standing, terasa meditasi duduk, terus rebuk, juga satu, yeah. kamis juga kedua yang tadi kita lakukan. Yeah. Kemudian kemudian uh, hari kelimanya balik ke body scan, kemudian ke meditasi duduk oh, gitu kalau ya. itu ya yang yang gitu ya pak yang makan apa body scan. Yang, kita kita duduk boleh duduk atau boleh sambil tiduran ber kita arahkan pikiran kita ke semua anggota badan kita bu mulai dari kaki boleh mulai dari berapa kepala lama, ke semuanya kenapa berapa lama pak itu badiscan berapa lama waktunya? Iya 20 puluh sampai tiga menit lah tiap tiap tiap itu tiap sesi. Dan baru meditasi yoga eh ah. e, baru yoga satu yoga ah. dua ya. balik lagi ke ya. awal. Nah balik lagi ke itu. Ya, itu. itu. Jadi yukanya tetap harus dijalankan karena ini memang satu satu kesatuan ya. ya oke. Ya, terima hmm. kasih Pak Sugeng. Ya sama-sama Bintang ya. Oh, istri, kasih, ya kasih. Baik, ya. ya. Kasih. Ada lagi yang mau disampaikan ibu-ibu, oh, Pak lainnya Kalau, ya yuk, silakan bu. Ah, enggak, pasukan, terima kasih. Ya, kalau ini kalau meditasi rame-rame gini -rame banyak temennya kan enak bu ya ya saya tahu nih Bu ya malas. Iya, <laughs> memang kalau oh, tiap harinya males itu karena banyak kegiatan jadi eh, suka lupa. Makanya Kalau ada jadwal ya. begini bareng-bareng rame kan jadi seru. Semangat ya. Ya. ya. Setel alarm. Ya, semoga tetap sihat ya Bu. Ya, amin alhamdulillah, terima kasih Pak Sugeng ya, untuk dan ya, berkatnya. Ya, amin. Amin, amin. Ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Tanya, Pak. Kalau... Oh ya, silakan, Bu. <laughs> Pak mau tanya kalau minggu depan itu apa masih ada yoga? Oke, okay. yoga. Nah. Kalau, nah, enggak, masih, bu. kalau masih ada, kalau misalnya kita ada yang gerakannya salah, mungkin nanti kalau oh. lewati bisa masih tahu ini siapa yang salah gitu, jadi bisa dibetulin <gitu> gitu. Oh Jadi sebetulnya uh, yoga ini cuma ada dua seri ini, seri satu dan seri oh. dua ya. Seri satu kemarin, seri dua yang tadi. Nah ini okay. terus terus nanti akan diulang ulang terus ini nanti. Jadi tiap tiap dalam kurang satu minggu ini tetap harus dilakukan dua dua kali juga ini bu nah, juga satu dan juga seperti tadi apa hari rabu dan dari kamis nah, ini mudah-mudahan dengan terus pakai video yang nanti yang kita kita upload nanti bisa bisa lebih lebih semakin apa gitulah siap-siap mm. terima kasih pak ya baik sebetulnya sih uh, saya berencana ya, kami berencana saya dan Pak Jarot ya. Kalau bisa nanti pada saat penutupan hari ke minggu ke-9 atau kalau ke 10 kalau kondisinya sudah aman ya, kita mau bikin acara offline, jadi tatap muka, nanti bisa latihan juga bersama, bisa meditasi bersama. Itu kalau rencana kalau memang ini nanti apa? kondisinya Covid-nya sudah aman ya. Dan ya. kita lihat nanti nanti Ya bu Aida, ya, Sehat pak. Ya, jauh pak. Iya jauh. <laughs> ya, yang dekat aja. Mungkin sih nanti kita mau ke tempatnya, ke tempatnya Pak Tomo kemungkinan besar ya di di daerah BSD sana. Itu beliau beliau rumahnya luas sekali, halamannya ada 6 hektar atau berapa? Wow. Nanti kita meditasi di rumput itu ada lapangan golfnya. Hmm kita bisa ramiramir di situ tapi nanti syaratnya kalau kopinya sudah aman. Amin. Ada apa Bu? Bu Aida tinggal di mana sih Bu? Budiuluan Pak. Di mana? Di Pak? Bu tinggal di mana Bu Aida? Di Pati Pak. Di Pati Jawa Tengah. Iya. Oh iya iya iya. Jauh lagi saya di Malang. <laughs> saya dari Kudus loh Bu. Anje, oh ya. Saya, saya orang asli Kudus. Iya, saya asli Malang tapi tinggal di Pati, Pak. Oh, iya ya ya ya. Ya. Ya, jadi nanti kalau yang rumahnya sekitar Jakarta, kalau misalnya situasinya memang sudah aman, kita bisa kumpul latihan bersama di tempatnya Mampu. Pak Tomo. Iya. Ya. tapi mudah-mudahan nanti uh, apa sudah sudah aman lah covidnya hmm, itu pak ada lagi ya, pak, tanya, pak. pak. Ya, ya. terima kasih ya ya sama-sama pak ya ya bu fitri silakan iya pak ke dua pekan lalu kan bapak cerita nggak pernah konsumsi obat selama 30 tahun kan ya ya itu gimana pola makannya, Pak? Kenapa? Bisa sehat terus, gitu? Gimana pola makannya? Saya dulu eh, vegetarian. Dulu, ya. Selama saya vegetarian, mungkin sekitar 30 tahun juga itu. Saya berhenti vegetarian itu waktu saya tinggal di Australia. Saya pernah tinggal di Australia sekitar lima tahun. Jadi di sana itu, waktu itu ya, kalau sekarang, makanan vegetarian itu kan mahal. Jadi lebih murah. Lebih murah yang bukan vegetarian, seperti saya ambil contoh ya, satu potong tempe itu harganya sama dengan sekilo daging. Jadi, kalau saya satu <laughs> potong kecil tempe, harganya sama dengan potong daging, jadi akhirnya karena kita masih, uh, ya, mahasiswa masih miskin gitu. Jadi, ya akhirnya saya berhenti vegetarian sama sekitar lima tahun itu terus uh, saya juga olahraga rutin Bu saya itu sebelum pandemi ya sebelum pandemi saya itu berenang tiap hari itu seri, seribu meter nah, nah setelah pandemi saya nggak bisa ke pola renang saya uh, treadmill ya sekitar 45 menit lah dan sekitar 45 menit nah di samping itu ya meditasi rutin meditasi bu, meditasi sekitar 20-30 menit per hari itu, itu dengan kondisi begitu saya sama sekali gak pernah mau obat apapun Sebagian kalau misalnya saya flu saya flu itu saya gak pernah minum buddha gak pernah minum refagen dan sebagainya sebagainya panadol itu gak pernah saya Ya, kalau lagi flu gitu ya udah setirat aja tapi vitamin saya minum ya vitamin vitamin apa yang kompleks itu segala macam multivitamin itu saya minum itu bu Fitri ya Pak luar biasa sekali <laughs> yang penting olahraga ya kita nih saya saya belajar belajar dari waktu saya di Ustahali itu saya belajar dari mereka mereka tuh olahraga tuh terus panjang sepanjang umurnya mereka. Kalau kita kan pada umumnya kita hanya olahraga pada saat muda ya. Setelah umur sekitar 40 tahun kan kita biasanya banyak yang berhenti olahraga kan. Nah itu sebetulnya satu titik kesalahan kita di situ. Jadi uh, begitu kita mulai kerja mungkin sudah pekerjaan sudah mulai mapan ya mulai mapan sudah jadi bos menurut tahunan itu kan Nah terus kita udah punya uang banyak bisa makan enak di restoran terus malas olahraga ya terus perut mulai menggendut ya kan Nah itu penyakit-penyakit mulai muncul tuh di situ Nah kok saya perhatiin orang-orang di Australia itu mereka olahragawan yang paling hebat itu ternyata mereka tetap olahraga sampai tua tentunya intensitasnya makin berkurang ya sesuai sama uh, umur kita kan semakin tua jadi misalnya kalau kita angkat barbel ini dulu lima, lima kilo makin tua ya uh, mungkin ukurannya lebih 3 kilo atau mungkin dikurangi jadi sekilo tapi tetap dijalankan tetap itu sampai umur tua sekali itu jadi itu saya jalankan tuh saya rutin jadi sampai sekarang Uh, biarpun saya sudah 63 ya 63 tahun saya tetap lari treadmill itu bisa 45 menit jadi ini ya alhamdulillah tentu saya juga masih masih kuat ya ya karena memang memang dari dulu terus dilatih terus itu itu jadi uh, saya rasa saya sarankan semuanya untuk tetap melakukan olahraga itu bu Fitri harus disiplin. Iya Pak Siapa terima kasih hmm, Pak. Kan, ya kan umur itu ada di tangan Tuhan ya. Tapi bagaimana juga, bagaimana kita menjalankan umur kita ini dengan sehat itu adalah di tangan kita, kewajiban kita. Itu. Yuk sampai ketemu lagi bunani Nani. olahraga terus, jangan berhenti sama meditasi. Itu Bu Fitri, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Aida ya. sudah pulang dari rumah sakit. Sampun, Mbak. Puji Tuhan oh. sudah. Ya, ya, Puji Tuhan. Ya, Muka tambah membaik kesehatannya. Amin. Ya, ya. nah, nah, tapi lakiannya saya... masih akal, Pak. Masih di atas sempat tidur. Enggak apa-apa terus saja tapi jangan berhenti ya bu ya sesuai sama kemampuan kita ya, Pak. jangan berhenti mm -hmm. jadi tadi seperti kalau dibilang kalau memang tangannya enggak bisa lurus gini bisanya begini ya sudah enggak apa-apa ya. itu kita lakukan bahkan kalau memang kita sama sekali sudah tidak bisa bergerak kita membayangkan saja bahwa kita mm, melakukan gerakan-gerakan itu itu otak kita sudah membentuk mm, apa suatu struktur yang lebih kuat lagi. Oh. Itu. Jadi luar biasa nih otak kita nih. Lalu kita latih terus. Ya. Tetap siap ya Bu aja ya. Amin puji Tuhan ya Pak. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Yuk, selamat sampai ketemu lagi Bu Fitri. Ya, gimana Bu Abik? Gak jadi nyanyi nih hari ini. Iya, <SILENCIO> <SILENCIO> ayo sampai ketemu lagi, Bu Abik. Terima kasih. Eh, ah, mau tanya, tadi saya terlambat. Apa ada ulangan? Cek kemarin <kuh> bisa nonton ulang. Apa rekamannya, Bu? Hah, tetap aman ah. nah, Ada yang tadi saya rekam ya? Iya, iya, ya. nanti saya nah. ini. Ya. Terima ya, kasih Pak. Baik ya. Terima kasih banget, saya izin live ya. Ya silakan, silahkan Baik kalau memang memang Ninis kita akhiri acara kita ini sampai sekarang ini. Selamat berhari Minggu, semoga kita semuanya bahagia pada hari yang baik ini. Baik. Amin. Amin, semoga ya. sehat. Ya. Amin, ya. amin. Terima okay. kasih, Pak Sugeng. Terima ya. kasih, semua. Terima kasih, Mbak Kasih. Saya tutup ya, izin tutup. Okay. <coughs>